Gak apa-apa Gak apa-apa kali dua Tapi udah gratisan Gak karena gratisan mah. Yang namanya gratisan mah. Di apa kabar semua semoga baik-baik semua ya kawan-kawan uh, uh, ketemu lagi dengan mamang Joni di channel tercinta kita wayang jackpot iya seperti biasa mamang Joni hari-hari mau membagikan info slot gacor hari ini buat kalian semua ya kawan-kawan baraya uh, uh, tapi sebelum main seperti biasa Mamang Joni ingatkan Buat mengecek RTP dulu ya Hayu kita lihat RTP dulu di Boss Win Oh tuh si Usnya lagi bagus ya Ayo kita Gaskun ya Langsung main si Engkus, Oke okay. e Hayu Gaskun Iya ini kita udah di dalam gamesnya Kawan-kawan kita setting-setting dulu ya Bed 400 di DC On ya Kita kocok-kocok manual santuy Oke okay. eh kita naik bet langsung gas tiga kali spin naik bet lagi udah gitu udahan ya pulang kampung ya e -e. bangkar sia. kita langsung aja ya di Gaskun suhu hui ah eh -e. siap Boy kita lihat dapat apa ya Oke, okay. oke, okay. iya mantap. Eh, udah langsung dikasihnya kali delapan ya, bukan kaldu-kaldu cantik lagi ya. Sepertinya hari ini memang slot gacor kayak ini juara kasih kakek ya juaranya ya kawan-kawannya lumayan mega-mega dulu aja ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udu kosong ya kaldu-kaldu cantik aja kita dapat oke biru jadi ungu boleh juga jadi tidak mau satu lagi etak kemana si Aki woi ayah aduh kosongnya oke hejo kuning iya makota boleh itu juga jadi jatuh nggak mau diulti ulti alalah ah, kali 50 lewat anjing Misi aki, buduk yuk, Maoy! Aduh, sayang sekali, itu kali 50 dilewat begitu saja. Aduh, kaldu cantik, kaldu cantik, kaldu cantik! Tapi pecahnya udah bagus ini ya, kawan-kawan. Ya, e -e, ini mah auto sempak, ini mah oke. Wudhu diganti dengan mahkota yang pecah bego. Ayah kuning, ulti lagi, atuh aki. Ulti lagi Aki anjing. Eh, aduh kaldu lagi ditambahnya tapi nggak apa-apa ya. Sempak nasional. sempak Aki Zeus memang wangi ya slot gacor hari ini. Oke. Okay. Aduh sih. Ih di di di di. Oke, okay, Biku kali enam udah kena. Aduh, lagi Nah satu lagi itu ungunya ya e -e yang nanya ini Mamang Joni main di mana? Seperti biasa Mamang Joni mah ya kalau main mah di Boswin 168 heeh. Hee -e. e -e yang mau ikut juga Hayu ama Mamang Joni bisa ya kalian nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya komunitas Mamang Joni ya KSS nama komunitasnya ya e -e. komunitas Slotex Sarto ini setiap minggu mereka kami ya, uh, di komunitas Mamang Joni setiap minggu ing kok ingin sih uh, uh, ada giveaway cantik ya dari komunitas Mamang Joni setiap minggu ya makanya hayu kalian semua bakaya gabung di komunitas Mamang Joni nih kalian bisa menangin satu buah HP cantik oke okay? heeh uh, uh. Dibaginya setiap hari Selasa e -e, di channelnya Mr. Alex Slotter ya Sama Bang Alex nanti dibagiinnya. Oke hayu atuh langsung masuk Gaskun kita ramikan komunitas Mamang Joni oke Oh e -e. ya boy e, Kali 6 lumayan Oke Oke mantap Aduh di luarnya ya Aduh aduh aduh nggak go kalau nyi, kali enam lewat lagi sih ya, langsung wela gas kun, lihat kayak gitu mah langsung di gas kun wela, nande nya kita lihat dapat apa ini, oke ini banyak aki banyak mana ultimu? oh, duh kali dua Hungkul oh, lah kali 20 nya ngeliwat pak konten mamang Joni, aingah, aingah, aingah, aingah, kuning siap boy, aduh kaldu cantik, aduh sayang kuningnya nggak mau jadi itu sama merah, oh aduh. kosong, hantam, oke Jo, oh, oh. piala juga? Nggak mau aduh Toto si emak yeah, eh, hey. pulang kampung ya, emak eh, si aki emak eh, hey. hantam alah ultina ke mana meninya si aki te. aduh aing ah oh, ya, ini kalau di ulti lumayan ini kayak ulti mana mana Ea! oke kali empat lumayan ya jadi kali 10 54 ribu nih ceni ceni nih ceni ceni nice uduh uduh uduh uduh uduh uduh uduh udu, udu. ultina loba kemanawaeh ya kita totos ya kawan-kawan ya aduh aduh aduh tapi nggak apa-apa nggak apa-apa ya sembilan puluh satu ya totos totos totos si Aki ah, ini kita ah, tadi sih ngocoknya belum selesai ya eh eh langsung dikasih ya kawan-kawan ya aduh sih ya sih mah Oke. Okay. Eh oh, kaldu. Oke, okay, mantap. Kita di spin cepatnya dinyalakan saja. Aduh, aduh, aduh. Aduh, oke. Okay. Aduh. Aduh, Ciang. Ulti lagi, Kek. Oke, okay. oh, mantap sih. Anu nyangkut anjing, iya enak siaki. Aduh aduh oke okay, tongan teh ya gratisannya ya aneh-aneh ya ini mah ya oke okay. oke okay. oh, mantap hmm. ih mana ultinya Aki ainga ainga ainga dipelongkin saja ini ya kawan-kawan ya aduh aduh aduh namanya gratisan waduh dikasih lagi langsung ei Bisaan si Aki euy. tadi mah makan di sini, makan iya Oke, okay. mantap kali tiga awal-awal yang baik ini. Awal yang baik awal yang baik. Oke. Okay. Lagi? Aduh, obo. Aduh, satu lagi merahnya. Aduh, ulti na loba tapi kalu kalu cantik aja. Aduh, si ulti-ulti cantik ke mana? Uh, ah, Aasia, oke okay, mantap! Oh, wah, deh, oh, wah, deh, wah, deh, eh, deh, oh, duh, oi, eh, ya, oh, duh, iya, oke lagi. Siak euweuh han anyim Aduh meni ya Gak apa-apa papa apa-apa kali dua ditampi tapi dagat gratisan enggak gratisan. mayah namanya gratisan mah disyukuri dinikmati aduh kapan lagi ini si Aki ngasih gratisan langsung dua kali gini mah e. Oke okay. Aduh siak Oke okay. lagi oh hai, hai, ke, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lumayan hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, uh, uh, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, capek hai, capek hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah buat baraya semua ingat kata Mamang Joni ya kalau main kayak gini harus pakai duit-duit santuy aja ya kalau mau depo juga gocap golek aja ya kawan-kawan loba -loba. okay, ya loba-loba teuing bisi totos nanti nepak tarang kumaha ee sia lieur oke bagodak ya jangan lupa juga tuh masuk komunitas Mamang Joni hayu setiap minggunya akan ada Giveaway cantik ya satu buah handphone buat kalian semua dan merchandise yang lain-lain ya kawan-kawan Hayu makanya nanti Mamung Juni taruh nama komunitasnya di kolom komentar ya Mamung Juni sematkan, oke Mamung Juni tunggu Kalau kalian mau main juga jangan lupa mainnya di Boswin 168 Ah Hayu Gaskun uh, uh, Seperti biasa ya Mbak ya stay safe stay healthy uh, uh, Dadah